Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Yuh! Seperti biasa bareng saya Bagas Wegani Dan sendiri aja Nah ini tuh kan kalian udah nonton sendiri tuh Kisah kelas yang terbakar di part pertama Nah kita bakal ngelanjutin buat yang part keduanya Lanjutin bakal si Risma itu uh, setelah kejadian flashback Bakal kayak apa Langsung aja ceritanya langsung Karena ada ruang yang terbakar Saat itulah Risma tiba-tiba tersadar dari pingsanya sudah berada di sanggar pramuka ditemani oleh beberapa temannya begitu kronologi awal cerita Risma tentang kelas yang terbakar cerita Risma masih berlanjut Oke. setelah Btw sebelum itu itu berarti udah kegiatan sekolah udah selesai berarti ya udah, udah berarti selesai karena kan di ruang perpustakaan itu kan mesti kan ada orang jaga ya mm -hmm. ibu-ibu itu mm. jaga dulu nah itu berarti udah pulang semua berarti ya kondisi. udah pulang dan itu gak tahu kenapa kenapa pintunya masih dibuka satu itu habis itu di sebelah kelasku itu kan ada rumah ada rumah, rumah pak rumah. bon rumah pak bon mm. ya sih? yang api keluar dari kelas itu bro Terang serang ya? enggak maksudku agak ini juga kalau aku di posisi si Risma juga kocar kacir kabur <tuk> aku nah setelah si Risma bangun dari pingsannya itu udah sadar dia udah disanggar pramuka udah dikling sama orang-orang udah ditolongin terus si Risma pulang pulang dia cerit... Tapi cerita sama temennya enggak, enggak enggak cerita dia, dia cuma teriak minta tolong ada kelas yang terbakar tapi kan bingung bicara halu terus dia bilang ke ibunya bu dapat salam dari Rianti katanya temennya ibu waktu awalnya ibunya bingung tapi akhirnya ibunya paham. Rianti. Not, ya. nah, Rianti, dia, Rianti. terus ibunya bilang Rianti itu teman teman ibunya si Risma waktu zamannya si Risma teman sekelasnya temen dekat malah. Nah dia terus bilang kalau si Rianti itu sebenarnya korban bully, kalau di menurut keterangan si ibunya itu korban bully yang gara-gara dia eh, maaf punya cacat fisik, dia sumbing hmm. tapi dia pintar di matematika sama gambar itu sering banget dibully kalau misalnya dia kan orangnya pendiem gitu gara-gara dia punya kekurangan dia susah bergaul, dia diem, dia suka gambar jadi gambar itu dibully terus waktu dia dibully sering waktu dia saya jarang bahasa misalnya waktu disuruh baca puisi Dan ternyata yang digambar sama Rianti itu Temen-temen cowoknya yang bully Rianti Terus ada api-api di bawahnya tuh oh, Jadi kayak si Rianti gambar adegan mungkin kebakar Mungkin cara mm. melampiaskan konyolnya dia gitu, gitu, gitu. Orang -orang mm -mm. dia gitu Terus dia kan menjelaskan Di bawah bagian selanya ada api Riantinya tuh waktu jelasin tuh sambil tertawa coy esaiku jadi Terus <tuk> ada thriller, ada horornya ada yeah. macam-macamnya ya. nah. kalau dijadiin film bagus sekali <tuk> <tuk> <tuk> tapi yang enggak sih disangka itu gambar itu seakan menjadi pertanda buruk untuk kejadian yang akan terjadi beberapa hari setelahnya kayak <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> hari ini ada rapat osis nanti kamu pulangin lu waktu ya depan kelas aja biar gampang aku cari kata teman Si Rianti, hmm. Rianti hanya mengangguk. Kayaknya aku bisa ikut jam terakhir dan tugas keluar sekolah dari kakak kelas. Perkataan itu sedikit merasakan Rianti. Pasalnya jam terakhir nanti adalah pelajaran bahasa. Terlebih akan ada praktek di ruang sebelah lab bahasa. Lab bahasa berada di tepat di sebelah ruang kelas nanti masih terbilang ruangan baru di sekolah ini. Kayaknya ruang sebelahnya itu cukup luas. Nggak buang perkataan di sini belum ada keterangannya. Rianti yang biasanya bersama dengan teman-teman ini Kali ini harus menghadapi pelajaran bahasa sendirian Saat itu teman-teman sekelasnya terlihat begitu antusias Hanya Rianti yang sepertinya tidak nyaman dengan kegiatan itu Teman-teman yang lain saling berebut tempat Sehingga Rianti yang jadi terabaikan Akhirnya menepati sisa tempat yang masih kosong di sudut ruangan Perasaan Rianti benar-benar tidak nyaman dan sesekali terasa buruk seakan bolak-balik menghantunya. Tak terasa hampir setengah jam mereka berada di tempat itu, Rianti yang memang sudah tidak nyaman tiba-tiba merasakan hawa panas dari atas ruangan. Tidak lama, hawa panas itu pun disadari orang, oleh orang yang lain dan suasana dalam ruangan pun mulai ricuh. Gurunya coba untuk menenangkan semua muridnya dan berniat memeriksa keluar ruangan. Semua yang ada di dalam kelas itu pun hampir bergegas menyusul, menyusul burunya keluar, termasuk Priyanti yang mulai panik mengikuti teman-temannya yang lain. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari langit-langit dan semua yang ada di dalam ruangan berlari berdasarkan satu sama lain. Namun terlambat dari bagian atas ruangan mulai terlihat api yang sudah menyala. Priyanti yang sekali melihat atas di celah panikannya melihat langit-langit ruangan itu hampir berubah warna menjadi Beberapa anak perempuan berteriak saat akhirnya beberapa bagian langit-langit berjatuhan. Rianti menyaksikan beberapa temannya yang terkena jatuhan beruntung langit-langit. Kepanikan telah membuat pintu keluar sulit dilatih karena semua anak selain berdekatan jadi hmm. kebakaran. Hmm. Namun Rianti terjebak di tengah ruangan tanpa semua menyadari. Hanya beberapa anak yang berhasil selamat keluar dari ruangan itu. Saya terjebak dalam ruangan yang pada akhirnya harus terhadap api seakan tak yang seakan tak terkendali. <tuh> Seram coy. ini jujur, baca saya ngebayangin Iya <tuh> soalnya mungkin karena kita tahu tempatnya. Iya <tuh> <tuh> kere kere. Jadi kita ngomong kayak flashback, bikin dan gitu, gitu, ngeliatin gitu tempatnya kayak gitu. Terus masalahnya memang daerah situ memang. <tuh> Aduh, selain bersumber dari awal dari cerita adik kelas saya yang pernah ditemui oleh sosok murid yang tidak terlihat ini, cerita ini juga dirangkum dari beberapa warga sekolah, baik penjaga sekolah yang lama, penjaga perpustakaan, bukan bersih-bersih sekolah sampai ibu kantin sampai alumni. Kabarnya sejak peristiwa kebakaran kelas itu di sekolah sering muncul cerita mistis tentang murid-murid sekolah yang terbakar termasuk hadirnya makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata. Wih. Namun, tahun setelahnya, dua ruangan yang terbakar itu dibangun kembali dan difungsikan sebagai ruangan yang berbeda. Baik bahasa yang terbakar dibangun menjadi ruang perpustakaan uh -uh. dan ruang kelas yang di sebelahnya di, di, dijadikan ruang serbaguna. Kalau yang ini ceritanya sebenarnya masih lanjut, tapi ini berbeda kasus. Oke, okay. jadi kita, jadi stop, kita ya stop dulu kan? Jadi, uh, mulut Mas Aryo nih sebagai ini. alumni sana gimana sih denger cerita yang kayak gitu? Uh, gini ya, kalau misalnya, kalau itu kan kalo dari latar belakang cerita itu sendiri kan, itu zaman kita tuh di situ. Hmm, 2009 tapi sayangnya aku tuh nggak pernah dapetin kabar cerita itu sebenarnya cerita melihat cerita ada kesurupan bahkan Soalnya si Prisma ini uh -huh. Cerita ini yang aku, aku gak tau ya namanya Namanya di, dianonimkan Dijadikan hmm. orang lain aku gak tau ya Tapi sepengetahuan oh, emang -emang Itu gak jadi kayak itu Event bon ada kejadian mistis Memang kalau kita kan yang musgif dong yeah. Ada tapi ceritanya bukan itu gitu. Mungkin kita bakal bahas Selanjutnya next time Gak tau emas bagus Uh, kalau aku sih sama kayak saya mas Aryo tahun dua waktu kita kita kebetulan juga kelas 2 juga kan harusnya kita tahu lah siapa kelas satunya nya kelas junior kita senior kita tahu tapi nggak pernah dengar cerita itu uh, emang sempat dengar cerita uh, Lumenusi tapi itu tahun 2008. 2008 kita baru 2008. Ya, awal ya berarti awal-awal awal 2007 2008 hmm. itu kita baru kelas satu ceritanya nanti aja nanti oh, aja udah tambah terkenal oh, nanti kita godog-godog iya. lagi iya oh, terus saja sebagai siswa, ya. siswa, siswa yang enggak pernah masuk BK S nih, saya ya. karena bukan alumni situ mungkin punya pandangan yang agak beda saya alumni Cincin Cibiring <laughs> Cincin Cibiring <laughs> yang dipiralkan sama bapak-bapak gojek kemarin kalau menurutku cerita ini agak Uh, apa namanya satu kelewatan dekade yang jauh gitu loh? Artinya, dari cerita kata alam di situ kan diceritakan kalau dia itu sebenarnya tahun 90-an ada siswa yang mohon maaf uh, kekurangan fisik, kemudian dibully, langit terbakar, oh, di... langit terbakar. Loh. <coughs> sorry, sorry, awal oh, langit-langit kelas terbakar, langit nya, nya, nya gitu. kemudian diceritakan kembali di tahun 2009 yang mana kalian ada di situ, tapi ternyata di situ nggak ada gitu loh. Ya, kita maksudnya bukan ngomongin bahwa cerita ini itu nggak benar atau apa ya hmm. Karena kita memang kayak, karena ini ceritanya juga udah berapa, 10 tahun, 2 tahun setelah Yang lalu Iya kan, sekitar ya, kan, 10 hmm. tahun yang lalu Mungkin ya kita juga punya misi lagi mungkin untuk, untuk melihat apakah sebenarnya ini cerita hmm. yang benar Yang terjadi itu yeah. apa? itu <laughs> Terus, iya <laughs> kan? Yeah. kan, siapa tau viewer, salah satu viewer juga tau cerita ini kan, bisa hmm. ada yang alumni bisa share juga Bahkan sama orang tuanya malam mungkin hmm. Itu kan mungkin di tahun, tahun orang tua kita ya mungkin ya Kalau sih mikirnya Kalau dibayangin ini serem banget Kalau menurut gue memang serem banget Ya kalau yang aku omongin ya itu tadi Maksudnya itu karena kita ada di situ ya Tahu-tahu, hmm, tahu, itu. Terus, tahu, tahu bentuk bangunannya Kan itu akan menjadi sebuah plotis Ketika kita memang bisa membuat kita ternyata Cerita itu bisa karena yes, mau oh, kalau itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu jadi dari kita, kita, sebenarnya bukan kita cerita cerita orang kita ceritain hmm, kita hmm. bakal lanjutin lagi gak? kita bakal lanjutin lagi dari sumber orang sama tapi beda beda kasus ya mungkin kita bakal secepatnya bisa menghubungi beliau ini narasumber ini hmm. ya biar kita mungkin bisa ngulik langsung siapa hmm. tau karena beliau ini juga kalau nggak salah memang ngumpulin cerita cerita juga ya hmm. ngumpulin cerita cerita kemudian yang mungkin bisa dari sekolah kita yang sama tidak ceritanya itu sekolah kalian hmm, Ini sekolah kalian juga jadi dia sekolah kalian. oke jangan lupa sekian video dari kita jangan lupa buat subscribe nyalain loncengnya komen kalau kalian butuh cerita apa bisa kita ulik lagi kalau kalian punya cerita yang tenang cerita ini mungkin hmm. malah membantu kita menguang hmm. Jangan lupa, uh, jangan lupa buat like video ini, share ke semua sosial media kalian Biar kita tahu sebenarnya cerita ini tuh bener apa enggak Oke okay. Sekian video dari kita, sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah